harga jual Mazda CX-3 bekas mobil di kalangan anak muda ini turun hampir 100 juta rupiah Through a little rust They like to do. say we're just young But I know Antara yang teratas, harga Mazda CX-3 bekas menarik minat calon konsumen pada awal Agustus tahun 2022, masih sangat layak pakai, 5 seater ini cocok untuk kaum muda dengan mobilitas perkotaan yang padat. Berdasarkan penelusuran Trenoto di beberapa e-commerce, produsen mobil asal Jepang ini telah menurunkan harga hampir 100 juta rupiah dari harga resmi yang baru saat ini. Waiting for one of us to cross the line You got me and I got you And we got a lot merujuk pada iklan di salah satu situs jual-beli Mazda CX-3 Touring 2017 dibanderol dengan harga Rp 280 juta dengan sistem kredit harga Mazda CX-31.5 L Sport saat ini sudah diturunkan hampir Rp 100 juta rupiah Sementara dari sisi jantung pacu, mobil lawas bermesin 1.998 cm³ ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 148 tenaga kuda dan torsi maksimal 195 Nm. AC-nya mirip Mazda CX-3 2.0L Pro yang saat ini dibanderol 445 juta rupiah.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 dari informasi kendaraan diketahui bahwa pajak kendaraan masih berlaku hingga September tahun 2022 dealer sendiri juga mengajak calon konsumen untuk datang mengeceknya secara menyeluruh untuk memudahkan pelanggan dealer juga menawarkan sejumlah program pembelian yang menarik bagi calon pelanggan salah satunya rp 51 juta di muka dan 5,873 juta rupiah di cicil selama 71 bulan Sebelumnya, Ricky Tio selaku General Manager PT Eurocars Motor Indonesia, EMI, mengatakan Crengsa Mazda CX3 mencapai enam bulan saat dibeli saat itu. Konsumen pasti kami informasikan, mereka juga mau menunggu karena sudah tahu perputaran yang lama ini terjadi tentu karena kekurangan pasokan, kata Ricky. Saat dimintai solusi, Riki mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak, hal ini dikarenakan barang yang dijual tidak tersedia karena salah satu bahannya sangat langka, itu bagian dari strategi Mazda secara keseluruhan, kami semua mengikuti pedoman Mazda, jadi agar efektif saat memesan, kami hanya mengatakan kami membutuhkan beberapa orang dari pihak pusat, orang akan menemukan solusi, katanya, jika ada konsumen membatalkan pembelian dan mengurangi penjualan karena kelangkaan chip Same song, but brand new dance I wear out my Third second chance You take my breath And I can't get it back Might be time for me to Face the facts, the best me Is with you But I know I got a lot To prove They think we're too damage To fix, but we're just Working through a little rust They like